Hari ini saya akan mengajak bunda sekalian untuk kenalan dengan yang namanya IUD. Buat bunda yang sudah kenal, yuk lebih mengakarpkan lagi sama IUD. Dalam sebuah studi di beberapa wilayah Indonesia, jumlah pengguna IUD rata-rata lebih kecil dibandingkan dengan metode kontrasepsi lainnya. Artinya, IUD tidak menjadi metode kontrasepsi pilihan bagi sebagian besar pasangan. Salah satu penyebab IUD kurang diminati mungkin akibat beberapa kesalahpahaman mengenai IUD. Inilah beberapa kesalahpahaman yang sering terjadi mengenai IUD beserta faktanya. Kesalahpahaman pertama, IUD dapat keluar dari rahim. Faktanya, dengan pemasangan yang benar, IUD tidak dapat keluar dari rahim atau berpindah ke bagian tubuh lainnya. Tapi pindah ke sini ya. Kesalahpahaman kedua, IUD mengganggu kegiatan intim saat bersenggama. Faktanya, IUD tidak mengganggu kegiatan bersenggama, namun mungkin pasangan akan merasakan benangnya. Kesalahpahaman ketiga, IUD dapat berkarat di dalam tubuh. Faktanya, IUD tidak dapat berkarat dalam tubuh, bahkan setelah bertahun-tahun. Untuk memahaminya, mari kita kenali IUD dengan lebih baik. Seperti apakah bentuk IUD? IUD merupakan alat kecil yang dipasang dalam rahim berupa rangka plastik yang lentur dengan lengan tembaga dan benang. Cara kerja utamanya adalah mencegah sperma bertemu sel telur. Mengapa saya harus memilih IUD? IUD merupakan metode kontrasepsi yang sangat efektif karena tidak tergantung daya ingat. Cocok buat yang suka lupa. IUD relatif aman untuk digunakan semua wanita, termasuk wanita yang belum pernah hamil. IUD dapat dilepas kapan saja yang diinginkan dan ibu dapat kembali hamil setelah IUD dilepas. Merupakan metode kontrasepsi jangka panjang, copper T380A. Entah bagaimana membacanya. Dia dapat bekerja selama 10 tahun. Siapa saja yang tidak bisa menggunakan IUD? Ibu hamil, ibu Ibu yang baru saja melahirkan, 2-2 hari setelah melahirkan Bagi wanita yang baru melahirkan, IUD harus dipasang dalam waktu 40 jam setelah persalinan Jika ditunda, maka harus menunggu 4 minggu setelahnya Selanjutnya yang tidak bisa menggunakan IUD adalah Mereka yang memiliki resiko infeksi menular seksual Selanjutnya, mereka yang memiliki jadwal menstruasi yang tidak biasa Memiliki infeksi atau masalah dengan organ kewanitaan Infeksi harus disembuhkan terlebih dahulu sebelum IUD dipasang Apakah ada efek samping dari pemasangan IUD? Ada Setiap wanita memiliki reaksi yang berbeda pada setiap metode kontrasepsi Tubuh tentu butuh waktu untuk penyesuaian dan umumnya efek samping tersebut tidak berbahaya atau bukan tanda-tanda penyakit ya Beberapa efek samping yang umum terjadi akibat pemasangan ID yang pertama kram selama beberapa hari yang kedua haid lebih lama dan lebih banyak selanjutnya bercak atau flek selama beberapa minggu bercak di antara siklus haid dan kram atau rasa nyeri selama haid. Nah. Sekarang tidak perlu takut lagi menggunakan IUD jika berencana menunda kehamilan dalam jangka panjang. Oke, okay? demikian perkenalan kita dengan IUD. Semoga membantu, semoga membantu, Bunda sekalian. Untuk yakin dan pasti memilih IUD. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah mau dekat maghrib makanya darah-adah gelap tapi harusnya ini dinyalakan kan keren begini alam dari saya